Yo everyone, welcome back on my watch youtube channel, still with me Tio Nah kali ini gue akan membahas salah satu brand, nah termasuk micro brand sih Beberapa kalian pasti udah ada penggemarnya, dan pasti yang suka skeleton skeleton Yang biasanya ngomongin kelihatan mesinnya Nah ini yang bakal gue bahas, apa itu? Langsung aja ya tadaaa nah ini ballast menurut gue sih kenapa gue pilih ini karena modelnya keren selain diameternya yang pas banget di pergelangan tangan gue yang kecil modelnya juga pas simple ya walaupun gue sebetulnya secara personally gue itu bukan penggemar skeleton dial ya karena di zaman skeleton dial ini belum populer gue udah tahu duluan gitu loh Ya gue nggak nyalin yang suka, tapi ini buktinya sekarang gue review karena ini punya nilai tersendiri sih buat gue. Oke, langsung aja. Ini ada beberapa varian ya. Yang satu ada leather, ada stainless. Yang mana aja speknya sama kok. Oke, dari yang sini dulu. Ini adalah balas dengan kode SKU BL 314402 ya. BL 314402. Oke langsung aja ke spek mulai dari movement and calibernya ini dia pakai japan automatic movement Nah jadi ini dari miota kalibernya. ya Nah untuk case nya sendiri ini stainless steel Nah di sini yang gue paling suka nih case nya ini modelnya kayak mengingatkan gue pada salah satu jam mewah sih Dan apalagi yang biasanya kayak swiss made swiss itu modelnya hampir sama kayak gini Dan yang kayak gini ini memang uh, Keren juga, simple. Jadi, case bawahnya ini agak persegi atau heksagonal tapi untuk di bagian bezelnya ini bentuknya round atau bulat ya. Nah, ini diameternya juga cuma 40mm, 40mm, tapi wear small ya, karena tulaknya ini lumayan pendek ya. Dan dia ketebalannya cuma di 13mm, jarang-jarang ada loh, automatic dengan ketebalan segitu. Biasanya rata-rata lumayan tebel sih lagi Jepang, tapi ini enggak, ini masih termasuk tipis. Nah, untuk water resistance-nya sendiri, dia ada di 100 meter. Nah, kalau strap yang gue pegang ini, ini adalah strapnya nya leather, tapi enggak fully leather sih. Karena mungkin desainnya untuk uh, semi-casual ya, casual, buat daily beater juga. Jadinya untuk yang di bagian bawah ini sebetulnya silikon. Silikon rubber untuk bagian bawahnya ini silikon rubber jadi mungkin kalian kalau yang misalkan berkeringat atau keringatnya berlebih kayaknya nggak perlu bingung ya karena kalau rubber ini kan sifatnya dia nggak meresap ya kalau mungkin di leather mungkin leather kalian jadi basah. Kayak gitu, tapi untuk bagian luarnya supaya kelihatan lebih casual dan mungkin bisa kelihatan semi formal, ini letter, ya. Dan untuk face-nya sendiri atau dial-nya, seperti kalian lihat di sini, kan modelnya skeleton ya, jadi kelihatan uh, movement-nya, tapi untuk... Indeks markernya masih gampang dibaca ya karena di sini ada marker angka 10, 8, 6, 4, 2 dan untuk yang di 12nya itu menggunakan logo balasnya sendiri. Nah untuk e, cara settingnya seperti biasa ya, cuman yang membedakan adalah ini nggak fully crown ya, ini sebetulnya crown guard. Jadi kalian emang harus buka dulu. Nah setelah dibuka. Crownnya ini kecil banget jadi hati-hati ya. Kalau kalian lagi setting jangan terlalu semangat nariknya. Takutnya nanti kalau kalian terlalu semangat niatnya setting malah dol. Nah setelah selesai kalian baru bisa close lagi crown guardnya terus di lock. Nah kalau udah gini nggak akan keganggu lagi crownnya. On handsnya. Nah seperti ini kira-kira. Keren sih. Dibilang formal enggak tapi dibilang fully casual juga enggak. Di tengah-tengah lah masih oke okay buat deli and any occasion juga masih masuk. Lu pakai kaos masih masuk, pakai ini ke mall juga masih masuk, ke kantor juga masih masuk. Harga balas ini kalian bisa uh, kantongin dengan budget di range sekitar 2 jutaan aja. Nah, untuk next kalau seandainya kalian kurang friendly user dengan leather strap, nih gua ada yang varian stainless steel. Nah, SKU yang gua pegang ini adalah BL314411 Jadi 3144 Jadi ini kode modelnya itu adalah 3144 Kalau yang 11 kode jenis sama warnanya Stainless steelnya ini yang bikin gua suka adalah Antara case sama strapnya ini modelnya integrated Ya. Jadi biasanya integrated style kayak gini Ini yang digunain di jam-jam mewah ya umumnya jadi ini sebetulnya desainnya kalau gue bilang udah termasuk luxury ya untuk didesain. Nah untuk cara settingnya juga sama. Ini crown guardnya dibuka. Nah crown aslinya yang kecil di sini. Kalian mesti hati-hati tadi ya. Yang paling gue suka dari jam skeleton dial ini apa sih? Walaupun gue sebetulnya bukan penggemar skeleton dial karena gue nggak perlu ribet ganti tanggal atau gak? Gue nggak perlu pusing mikirin AMPM atau setting AM-PM jarum jamnya mau ditaruh gue taruh mana aja di jam yang pada saat itu udah gak perlu setting AM-PM kadang kalau gara-gara ada tanggal sometimes ternyata pas gue setting oh ini masih uh, siang harus diputar lagi sampai ininya sampai di waktu yang sekarang sore misalkan karena perubahan tanggal itu kan biasanya ketahuan kan jam lo itu di AM atau PM nah, kalau ini gak perlu langsung setting ya setting aja udah nah untuk di belakang backcase nya ini juga exhibition ya atau see through case back ini jadi nggak sekedar rotor biasa yang cuman ada grafir tapi bener-bener dibentuk logo balasnya di belakang nice touch nah yang bikin gue suka lagi adalah bracelet nya ini selain tadi stylenya integrated juga dia ada dua finishing ya antara matte finishing sama yang bagian tengahnya sini ini polished. jadi kelihatan lebih mewah terus Modelnya butterfly ya butterfly ini kiri kanannya sama jadi kalau misalkan kalian potong kalau mau ini kelihatan balance kalau seandainya yang di disini potong 3 ya sini potongnya tiga ya tapi itu tergantung juga sih pergelangan tangan nah, kalian seberapa kayak gitu sih kelihatan lebih mewah kalau pakai yang bracelet nah yang terakhir di sini masih sama modelnya tapi kalau yang tadi ini strapnya biru ya warnanya lebih ke bluish lebih ke navy atau dark blue Nah kalau yang ini dia warnanya hitam warna basic kalian ini jangan lupa ya kodenya adalah BL3144 walaupun dua-duanya keren gua akan lebih prefer ke yang black gak tahu, yang black untuk di model kayak gini ini rasanya kelihatan lebih mewah aja sih lebih bener-bener kayak ngasih penegasan gitu loh this is palace Valiant Jadi Valiant nya tuh kayak diberasa banget untuk di strap hitam ini Dibanding yang biru Padahal yang biru juga keren sih lebih casual Tapi untuk menyandang nama Valiant Gue rasa The Black ini jauh lebih cocok Anyway pergelangan gua lingkarnya di 14,4 Ini masih cocok di pergelangan kalian Tapi kalau pergelangan kalian 16 Juga masih masuk Kekecilan dong? Enggak Tapi sesuai pas sama estetikanya Ya, yeah. so, balas dengan tampilan yang mewah and skeleton ini. Kalau kalian bener-bener digging sama mobil, uh, sama model-model kayak gini, kalian kayaknya ini bener-bener salah satu skeleton dengan harga yang bener-bener value for money, dengan brand yang oke, okay, dan must have juga sih. range-nya cuma di 2 jutaan loh, Modelnya keren. Stainless steelnya juga solid, dan gue juga suka sih finishingnya juga keren, cuttingnya juga keren. So, kalian bisa langsung berburu di jamtangan.com atau di mahwatch ya, mau via aplikasi juga boleh, mau via website juga boleh, terus jangan lupa ya buat subscribe yang belum subscribe, terus buat yang subscriber jangan lupa loncengnya dinyalain terus. Biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Apalagi kalau info-infonya itu lagi membawa surprise-surprise. Seperti yang kalian udah tahu <laughs> Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komen. Terus, jangan lupa like, jangan lupa share juga. Oke? Okay? So, everyone, happy hunting and happy shopping and see you on the next video. Bye!